Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Rabu, 15 Maret 2023, terpantau naik, baik cetakan Antam maupun cetakan UBS. Harga emas termurah adalah cetakan UBS seharga Rp559.000 dan termahal cetakan Antam yang mencapai Rp1,04 miliar. Rupiah. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp605.000 atau naik Rp5.000 dibanding kemarin. Kemudian emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp559.000 atau naik Rp2.000 dibanding dengan harga kemarin. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.106.000 naik Rp 10.000 dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 1.048.000 naik Rp 4.000 dibanding harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 5.294.000, Sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 5.135.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 10.530.000, sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 10.214.000. Sekian harga emas untuk tanggal 15 Maret 2023. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.